Konser di Purple di Solo diharapkan meningkatkan sektor ekonomi kota. Wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka, menyambut antusias konser band rock legendaris asal Inggris Deep Purple. Di gedung Auditorium UMS, Solo, Jawa Tengah pada tanggal 10 Maret tahun 2023. Konser ini akan dipromosikan oleh Raja Wali Indonesia dan akan mempertemukan Deep Purple dengan band rock legendaris Tanah Air. God Bless, Gibran mengatakan konser ini akan membuat perekonomian kota Solo menjadi hidup dan mengharapkan event ini tidak berhenti di sini. Anas Syahrul Alimi selaku pihak promotor mengatakan kedua band akan tampil lebih dari satu jam dan akan memiliki kejutan. Tiket pre akan dijual pada tanggal 15 Januari dan tiket reguler akan dijual pada tanggal 17 Januari. Penonton dapat membeli tiket di www.deepurpleindonesia.com. Ini akan menjadi kesempatan bagi penggemar musik rock klasik Tanah Air untuk melihat triumvirat personel MK2 yaitu Ian Gillan, Roger Glover, dan Ian Paice. Konser di Purple di Solo diharapkan akan menjadi salah satu acara musik terbesar di tahun 2023 dan dapat menarik perhatian penggemar musik dari seluruh Indonesia. Selain itu, konser ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengunjung ke kota Solo dan meningkatkan perekonomian kota tersebut. Para penonton dapat menikmati pertunjukan dari dua band rock legendaris. Deep Purple dan God Bless yang akan membawakan lagu-lagu hits mereka selama lebih dari satu jam, maka dari itu. Kami mengajak semua penggemar musik rock untuk menonton konser legendaris ini dan membantu menyebarkan kabar tentang konser ini melalui media sosial dan sebagainya. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan penampilan dari band rock legendaris yang akan berkolaborasi di kota Solo. Ayo beli tiket sekarang dan saksikan konser Deep Purple dan God Bless di Gedung Auditorium UMS Solo pada tanggal 10 Maret tahun 2023.